Oi, oi, bang, mana mukanya? Manis, <laughs> waduh, kamu ngantuk banget, kasihan Enggak, enggak, emang aku uh. ngantuk banget. Iya, <laughs> <laughs> <laughs> ini muka, muka, muka, muka baru bangun tidur. Hmm, kreativitas gue gak bagus deh. Ya? Kayaknya menanyakan imajinasi ke gue tuh kayak kurang baik gitu. Mm. I know. Karena gue tau kayak gue apa. Oke gini, bisa jadi aku men-challenge diri aku untuk jadi kamu kalau kamu ada di posisi aku. Waduh, mantap Nge, boleh. Oh gue tau Nge, kalau apa ya. Kalau selalu living kan berarti kayak lo ini, Lo coba berkebun, bisa gak sih? Terus ntar sih misalnya kayak hmm, Sayur lo, ntar lo makan gitu loh. Kayak lo, Kayak lo masak sesuatu dari Kayak ya, itu Lo temuin sendiri, ya sih? Iya, paham gue Bisa jadi lo men gue Untuk berperan menjadi sosok-sosok -sosok orang yang filmnya yang lagi gue tonton gitu iya, iya banget, karena yang gue bold juga karena adalah gimana gue setiap nonton film gue bener kayak kayak apa ya, kayak into into that movie so much nah, gue jadi kira, -kira gimana kalau ya bikin konten yang ngangkat nilai lokal aja pasti kan beda tuh buat mereka tapi iya. misalnya kayak tadi sih gue kepikirannya ini tidak sementara lu bikin lu ngedalang gitu terus lu tanya orang misalnya dia pengen diceritain apa atau enggak misalnya dia dia bikin si orangnya ngirim video ngapain gitu terus lu respon dengan itu tapi wow. oke jadi uh, tantangannya adalah pungye untuk uh, video call kedua orang tuanya untuk Uh, curhat, be vulnerable and then di waktu yang sama juga uh, apresiasi mereka, ucapin terima kasih. Gitu. Make them feel good about themselves, make them feel really appreciated, gitu, like never before. Gitu. Ada pribahasa dalam bahasa Mandarin, ku chong kita harus bisa membuat diri kita bahagia di dalam kesusahan. tuh hmm. angin dan panas, lagi panas banget. E, e, angin, cerah tapi. cerah, lagi bagus banget kalau buat keluar sebenarnya. Aduh, coba ya. Kamu nggak sendirian di situ, ada temennya pasti. Ah, ah udah, gua nanti sedih deh. Oh, apa? Yang penting cerah. Hmm. Sekarang... Yang penting sekarang apa? Hmm, ya itu tadi kita ngelakuin apa yang bisa kita lakuin aja di di tempat masing-masing. Nah. <laughs> ya udah terima kasih ya pande. sama. Nah, dadah. Ya. ya. terima ya, kasih. dapat ya. sembuh ya aku. Okay. terima kasih. thank you and <laughs> stay safe. <laughs> out <laughs>